Terhangat seputar leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan kabar baru, kabar bahagia hingga vitamin yang sangat membuat kita bahagia. Para sahabat, ya, keunggulan pertama kita lihat tentunya baru saja Rizky Pilar datang ke lokasi. Tempat pemotongan hewan kurban disambut dengan meriah, persabatiah ya, oleh teriakan warga yang melihat kegantengan dari Rizky Bilar. Wow, luar biasa persabatiah ya. memang penampilan Abang Bilar kali ini sungguh luar biasa membuat kita semua terpana dan terpesona. Mudah-mudahan kebahagiaan, keberkahan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Unggahan tersebut juga telah diri post kembali oleh akun Leslar Larlopatiks. Ada kalimat caption yang dituliskan. Beuh, teriakannya bukan main udah kayak mau konser lubang at Rizky Bilar tenang tenangnya guys di sana hanya yang punya kupon daging yang boleh masuk itu pun secara bergantian tapi ya karena mulutnya aja pada lebar-lebar teriakannya menggetarkan alam semesta wow tentunya, tentunya kali ini Rizki itu ditemani oleh kedua orang tua ada Papa Dani dan Ibu juga bersahabat ya mudah-mudahan tentunya kurban kali ini membawa berkah untuk Rizky Bilar. Amin. Ya Robbal Alamin. Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini tentunya Bilar lagi nontonin sapi Bilar. Para sahabat ya yang akan dipotong nih aduh Bilar nontonin Bilar nih. <laughs> Cute banget para sahabat ya. Tetap kita doakan yang terbaik untuk idola kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan salah satunya dari akun Sakura underscore Alex mengatakan, kasihan sapinya kalau ditonton banyak orang bisa stres. Tuh persahabat ya, kayaknya sapinya bakal sedang banget ditontonin oleh Bilar mudah-mudahan saja ada kejutan dan ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Berikutnya kita lihat juga di sini ada vitamin yang sangat bahagia Lesti Kejora akhirnya muncul persabati ya tentunya tampil sangat cantik dan sangat anggun membuat kita semakin nyaman dan bahagia melihatnya ada manis-manisnya gitu katanya ya ada caption yang dituliskan luar biasa jadi Lesti sedang dicianjur anjur sahabat ya Walaupun tempat berbeda tetapi mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans kita lihat nggak berikutnya juga Dede Leslie tentunya sedang minum Dugani, nih waduh luar biasa persahabatnya kecantikannya selalu membuat kita bangga dan bahagia yang Dedek Dede Leslie kejora untuk berikutnya juga persahabat kita lihat di sini wow tentunya di gasnya Dedek Leslie selamat hari raya Idul Adha tuh ucapan dari Dedek ya luar biasa Memakai kacamata hitam membuat kita semakin terpesona, para sahabat ya. Yang mana tentunya banyak komentar yang sangat positif dari para fans Yani dari akun Instagram Nurhayati ayat 1411 mengatakan berasa ngaca Wow. Saking cantingnya, para sahabat ya luar biasa memang idola kita satu ini membuat kita semakin bangga dan bahagia. Berikutnya kita lihat ada sebuah unggah spesial dari Gedek Lasi Kejora yang mana mengunggah sebuah postingan bersama Mama Reni tercinta, para ya ibunda tercinta. Tentunya kali ini lebarannya bersama keluarga di Anjur dan menyaksikan langsung pemotongan hewan kurban Dici Anjur, para sahabat ya. Rizky Bilar tentunya menyaksikan di lokasi syuting luar biasa Masya Allah. Ta'barakallah bida dari surganya ayah kecerahan dan Rizky Bilar. Kegunaan berikutnya kita lihat juga yang mana tentunya ada sebuah postingan Pak Sabat ya sebelumnya ada postingan abang Bilar dan ibunda tercinta yang sedang OTW ke tempat pemotongan hewan kurban. Persahabat ya dikirain jalan sama dede. <laughs> yang mana tentunya jalannya sama ibunda tercinta. Mudah-mudahan walaupun mereka berjauhan, kita tetap dukung, kita tetap tentunya support buat hubungan mereka. Unggahan tersebut juga load di post kembali oleh akun Irnawati Angelo 16 ada kalimat caption yang dituliskan. Walau berbeda tempat tapi selalu kompak seragaman ibu dan calon mantu yang manis beserta Kanova tersayang. Wow, tentunya ada yang bersama ya dia kita lihat aja. Tunggahan Kak Nova, para sahabat ya kita lihat di sini tentu terpantau para sahabat ya baju Dedek Lesti dan Kak Nova sama nih warnanya apa mungkin mereka kapalan? Aduh luar biasa memang tentunya kita doakan yang terbaik. Untuk keluarga Lesti dan Bilal mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Terlihat Pak Sobat, ya, memang sama banget nih bajunya. kapalan luar biasa, keluarga Leslar selalu memberikan inspirasi dan kebaikan untuk banyak orang. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan. Tetap menontonin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian setelah akan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.